Hai hai hai everybody welcome back to my channel balik lagi sama gue di sini seperti biasa di video kali ini gue akan membagikan tips dan nih mengenai info info slot gacor pola slot gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini nih bestie oke. Okay gue bermain di case of Olympus seperti biasa dan gue bawa modal seratus ribuan aja ya seratus ribu rupiahan aja ya, aduh dan gue langsung bantai di bet 4800 nih, wow, aduh duh, duh, duh kali 10 nya turun di sini ya mantep sekali. Oke, okay. ya pastinya kita pemanasan pemanasan terlebih dahulu ya dengan pola spin yang pastinya simpel dari gue di sini, jadi semoga Pola-pola yang gue bagikan juga bisa bawa hoki hai, mantap sekali ya sayangnya Langsung dapetin GoPay, cuy <laughs> Saldo gue jadi GoPay anjay Oke lanjut-lanjut lagi nih Dan pastinya sebelumnya apa kabar ya Har kalian hari ini Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar Oke ya kita pemanasan-pemanasan, main santuy aja ya, tetepnya dengan pola spin yang simpel Dan ya nggak pakai ribet lah ya Pokoknya uh, mempermudah kalian nak untuk bermain Oke okay. Oke okay, oke okay, oke, okay. kita lanjut-lanjut lagi nih nah pastinya sini gue mau ngasih untuk bocorannya juga ya RTP dengan win rate tertinggi nih tentunya untuk memudahkan kalian dalam bermain di game slot online yang lagi gacor gacornya sekarang aduh duh duh duh gila sih langsung dapet jackpot dong wow oke okay, ya oke okay, gue jelaskan dulu ya kenapa sih kita harus main di RTP yang dengan win rate tertinggi ya karena kalau kita main di RTP tinggi itu memungkinkan kita untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi di betting. Ya. Jadi buat kalian yang mau main, ya kalian wajib dulu untuk RTP-nya terlebih dahulu ya. Oke. Okay. Dan di sini gue bakal ngasih tahu dimana tempat bermain gue yang pastinya ini situs tuh aman, terpercaya dan juga berlisensi. Jadi kalian gak perlu ragu lagi ya, pokoknya ini the best banget, bener-bener yang rekomend banget buat para slotter mania nih. Oke, okay. aduh du ya. Jadi langsung aja di sini, gue bermain di situs permen 138 nih pasti. Gajah makan permen, gacor men. Oke okay, ya, Pokoknya di sini kita main santai aja, enjoy aja dan ya tanpa gue ngomong. Kalian bisa lihat sendiri ya gimana profitnya gue ya di awal permainan ini ya kan baru-baru loh. Udah langsung dapetin profit ya kan. Aduh endul banget. <laughs> Oke okay, ya, makanya kalian jangan lupa untuk support channel ini di like, comment, share dan subscribe. Yang pastinya juga jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng agar kalian dapetin notif dari Gue setiap hari nih, dan sini sebagai tanda parkir kalian udah mampir nih ya di channel gue ini ya sayang. Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke okay, ya. Pokoknya kita main santuy aja, nggak usah terlalu terbawa hawa nafsu ya, nggak usah yang terlalu brutal mainnya ya enjoy aja ya kan nikmatin permainan ini sambil ngopi sambil nyebat juga kan pokoknya gaskan deh ya main sesuai feeling pokoknya nggak usah khawatir rezeki nggak akan kemana kok ya kalau misalkan memang sudah jadi rezeki kalian pasti akan balik ke kalian pokoknya nggak usah khawatir gitu ya ya kalian juga harus tahu nih ya, namanya setiap permainan pasti punya resikonya jadi kalian juga harus tahu itu ya. Oke, okay, karena posisinya di sini kita juga nggak bisa memprediksi nih gimana atau seberapa kita bakalan dapetin profit yang banyak ya besi ya. Oke. Okay. Dan pastinya buat kalian di sini yang mau join di permen 138, linknya udah ada di pin komentar ya. Jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga. Gak usah pakai lama-lama nih Besi. Gue tunggu kabar-kabar dari kalian semuanya ya. Oke, okay, good lanjut lagi di sini gue buy speed di 480 ya. Mudah-mudahan memuaskan juga hasilnya. Oke. Okay. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik ya seputar video slot gacor yang mungkin bisa bantu kalian juga untuk bisa dapetin profitnya di sini tentunya di permen 138 ya oke okay. lanjut lanjut lagi nih Bestie aduh duduh, duduh, duduh. gaskan gaskan dan buat kalian yang lagi nonton video ini gue juga mau ngasih tau untuk disclaimernya dulu poknya jadikanlah tontonan ini sebagai hiburan semata. Tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas nih Jadi bagi kalian yang merasa belum cukup umur ya di skip aja Karena memang tidak dianjurkan ya Oke okay. dan jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama Apalagi sebagai mata pencarian sehari-hari ya Oke okay. enggak banget Karena memang ini hanya sebagai hiburan-hiburan aja Oke okay, dan gue rasa ini masih belum terlalu profit tapi kita lihat aja nih. Siapa tahu kan ada keajaiban. Oke, 9.000 dikali 7 68.000 ya. Ya lumayan sih ini di sini. Kira-kira udah dapetin 600-an belum ya? <laughs> Oke okay ya, mending gue langsung cabut aja. Gue mau wd aja langsung ya. Tentunya terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton video gue di sini. Semoga kalian enjoy dan menikmati video ini. Dan semoga apa yang gue sampaikan di sini juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, okay? gue izin pamit. Sampai jumpa. Bye.